Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua baik, perkenalkan saya Yarunyari dari tim Keperawatan Medikal Bedah 1 Stikes Rumah Sakit Husada jadi pada hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan pemasangan NGT nah, apa itu NGT? NGT adalah proses memasukkan selang sampai ke lambung pasien melalui hidung pasien Tentunya tujuan dari dilakukan pemasangan NGT ini pada pasien adalah untuk memasukkan minuman atau cairan ataupun makanan ke lambung pasien pada pasien yang mengalami gangguan menelan. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk mengeluarkan sekret dan gas dari saluran pencernaan pada pasien tentunya untuk mencegah terjadinya dilatasi ataupun Uh, mencegah terjadinya distensi pada lambung pasien kemudian uh, tujuan yang selanjutnya adalah untuk mengairi uh, atau mengirigasi lambung pasien karena terjadinya uh, perdarahan pada lambung pasien kemudian uh, juga untuk mengeluarkan racun pada lambung pasien untuk membantu mengeluarkan uh, racun pada pasien atau pada pasien mengalami keracunan Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengambil cairan lambung pada pasien untuk dilakukan analisis pada e, laboratorium. Oke, kemudian selanjutnya untuk indikasi dari pemasangan NGT ini adalah e, tentunya yang pertama untuk pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau pasien yang mengalami koma. Kemudian pasien yang mengalami disfagia, pasien yang mengalami anoreksiap atau e, terjadi infeksi berat, Kemudian, pasien yang menjalani pembedahan, misalkan pasien yang mengalami pembedahan dengan adanya masalah kanker atau pada kepala ataupun pada leher. Kemudian, yang selanjutnya adalah pasien yang mengalami hipermeta hipermetabolisme. Kemudian, pasien yang mengalami pankreatitis. Kemudian, untuk kontraindikasi dari pemasangan NGT ini adalah, Pasien yang mengalami perdarahan pada gastrointestinal berat. Kemudian pasien yang mengalami obstruksi usus. Kemudian selain itu pasien yang mengalami reflux pagus. Kemudian pasien yang mengalami gangguan lambung yang sangat lambat. Kemudian yang selanjutnya adalah komplikasi. Untuk komplikasinya yang pertama itu adalah biasanya pasien mengalami diare kemudian mengalami kram perut, kemudian e, pasien biasanya mengalami aspirasi, kemudian e, pasien juga biasanya mengalami konstipasi, kemudian e, biasanya juga pasien terjadi dehidrasi atau sampai e, terjadi edema pada e, pasien. Baik, untuk selanjutnya, kita akan masuk ke peralatan. Apa saja alat-alat yang diperlukan untuk pemasangan NGT? Nah, Alatnya itu yang pertama ada tentunya selang NGT. Kemudian yang berikutnya adalah spuit yang berukuran 20-50 ml. Kemudian ada plester, HIPAPIX, kemudian e, bengkok, kemudian handuk kecil, kemudian setelah itu sarung tangan bersih. Selanjutnya ada gel, tisu, stetoskop. Dan bengkok yang berisi air. Baik, itu tadi alat-alat yang diperlukan untuk e, melakukan pemasangan NGT. Untuk selanjutnya, kita masuk ke prosedur tindakan. Ayo, kita selanjutnya ke pasien. Baik, permisi Bu. Perkenalkan saya perawat Yarwin, Bu. Apa betul dengan Ibu Alpa? eh baik saya cek dulu ya Bu, saya pastikan dulu untuk identitasnya nama tanggal lahir kemudian rekam medis, baik sudah sesuai ya Bu baik, e, jadi gini Bu Alpa Ibu Alpa kan e, habis menjalani operasi pada bagian tenggorokan ya Bu jadi e, sehingga tenggorokan Ibu atau saluran pencernaan Ibu bagian atas itu harus diistirahatkan dulu untuk mempercepat proses pemulihannya Bu jadi Ibu tidak disarankan untuk Menelan makanan ataupun minuman melalui mulut ibu Jadi di sini kami mau melakukan pemasangan NGT bu Jadi pemasangan NGT itu selang akan dimasukkan melalui hidung ibu sampai ke lambung ibu Jadi untuk selanjutnya makanan ataupun minuman akan dimasukkan melalui selang ibu sampai ke lambung ibu Bagaimana ibu? Apa ibu setuju dengan tindakan tersebut? Baik, kalau setuju, Ibu bisa e, tanda tangan di e, infonkonsen ini ya, Bu. Untuk tanda tangan persetujuan tindakannya, Bu. Baik, Bu, saya buka dulu ya, Bu. Silakan, Bu. Oke, sudah tanda tangan. Baik, karena Ibu sudah setuju dengan tindakan yang akan kami lakukan, saya akan persiapkan dulu alatnya, Bu. Setelah itu, saya akan kembali lagi untuk Uh, melakukan tindakannya, baik permisi, Bu. Baik, uh, permisi, Bu. Di, di sini kan sudah saya siapkan alatnya, ya. Saya sudah siapkan semua alat untuk ininya, untuk pemasangan NGT-nya. Uh, selanjutnya, saya mau lihat dulu, ya, Bu, untuk lubang hidungnya, permisi, Bu. Baik. Maaf, Bu. Silahkan, Bu. Coba hembuskan nafasnya. Oke, hidungnya satunya lagi. Silahkan dihembuskan. Oke. Oke, baik. Uh, selanjutnya, Ibu, uh, saya akan lakukan mengubah posisi Ibu, ya. Jadi, saya akan menaikkan uh, tempat tidur pada posisi bagian kepala Ibu. Maaf ya, Bu. Bu, ini handuknya dipakai dulu, ya, Bu. Oke, selamat, Bu. Bu, saya bersihkan dulu area hidungnya ya, Bu. Oke, permisi, Bu. baik ibu selangnya akan saya masukkan pada lubang hidung ibu yang bagian kiri jadi nanti saat saya masukkan ibu eh, sambil menelan ya bu jadi ibu bernapas biasa saja tapi ini ibu sambil menelan ya bu baik, maaf bu permisi sambil menelan ya bu Baik, eh, saya pastikan dulu ya, Bu. Untuk apakah sudah tepat masuk ke eh, lambung ibu? Apakah selangnya sudah tepat ya, Bu? Masuk ke lambung ibu. Makanya, saya pastikan terlebih dahulu. Oke baik, selangnya sudah tepat masuk ke lambung ibu ya. Maaf bu, saya plast dulu ya bu. baik nah ibu untuk uh, pemasangannya sudah selesai jadi untuk selanjutnya uh, ibu ketika sudah waktunya untuk makan maka makanannya akan dimasukkan melalui selang ini ya bu dan ini akan langsung terhubung ke lambung ibu bagaimana ibu perasaannya baik jadi ini memang e, agak sedikit kurang nyaman ya bu tapi ini e, aman untuk lebih aman untuk ibu ya jadi ini lebih mempercepat untuk proses pemulihan dari bekas operasi ibu baik bu saya bereskan alatnya ya bu Baik, saya kembalikan posisinya, Bu. Maaf. Baik, sudah selesai ya, Bu. Jadi untuk selanjutnya kalau misalkan Ibu e, butuh bantuan atau apa Ibu bisa pencet tombol bel yang ada di samping ya, Bu. Ya, baik. Kalau begitu saya permisi ya, Bu. Hai, Bu. Sebelum melakukan pemasangan NGT pada pasien ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, itu terkait kita harus melakukan pengkajian pada hidung pasien. Pada pengkajian hidung pada pasien, pasien ini, apa yang harus kita kaji? Pertama, kita melihat apakah di hidung pasien ada hipersekresi atau uh, sekret yang berlebihan. Kemudian yang kedua, kita melihat apakah terjadi iritasi atau tidak pada hidung pasien. Kemudian, ketika hal-hal uh, tersebut terjadi, maka uh, pasien itu tidak dapat dilakukan pemasangan NGT jadi kita lihat pada hidung yang lubang hidung yang satunya kemudian yang berikutnya itu kita melihat uh, kita bisa menutup salah satu lubang hidung pasien kemudian meminta pasien untuk menghembuskan nafas nah disitu yang kita lihat adalah kita harus lihat yang mana dari kedua lubang hidung pasien itu yang uh, nafasnya yang lebih banyak keluar maka itu yang paling cocok untuk melakukan pemasangan NGT Oke okay. Kemudian selanjutnya, saat memasukkan selang. Jadi, saat memasukkan selang NGT pada hidung pasien, itu pertama kita harus meminta pasien untuk bernapas secara biasa. Kemudian, saat selangnya sudah dimasukkan, meminta pasien untuk sambil menelan. Meminta pasien untuk sambil menelan. Jadi, nanti saat, kemudian setelah itu, kita harus perhatikan kondisi pasien saat dimasukkan itu kita harus lihat apakah pasien mengalami batuk saat jika saat selangnya dimasukkan kemudian pasien mengalami batuk maka kita harus hentikan dulu selangnya jadi kita harus hentikan dulu proses memasukkan selangnya kemudian setelah itu baru kita bisa kita lanjutkan lagi kemudian yang berikutnya itu kita harus Melihat apakah jika terjadi refleks muntah ya pada pasien, maka itu selang harus kita cabut. Kemudian lakukan pemasangan selang kembali. Itu beberapa hal yang harus diperhatikan pada pasien ketika dilakukan pemasangan NGT. Setelah tind semua tindakan selesai, jangan lupa untuk merapikan alat. Setelah merapikan alat, kita bisa melepas hand semua alat sudah dikembalikan, selanjutnya lepas handscone kemudian handscone nantinya akan dibuang ke plastik warna kuning setelah lepas handscone jangan lupa untuk mencuci tangan 6 langkah setelah mencuci tangan 6 langkah yang paling terakhir, yang paling penting adalah jangan lupa untuk dokumentasi tindakan dokumentasinya apa saja, kita catat jam berapa pemberiannya, kemudian eh, lokasi pemberiannya, kemudian misalkan e, selangnya, selangnya nomor berapa jika dewasa selangnya nomor berapa kemudian ada kendala atau tidak saat pemasangan, mungkin itu yang e, harus ki, e, kita dokumentasikan pada pemasangan NGT selesai